Oh, udah tinggal sejengkal lagi kayaknya mau cukup buat koin sih cuma habis aku ngebut ngebut habis lagi bensin Tapi kopling sekarang keras, itu ya. satu jaring enggak bisa cukup. enak harus tambah peringan kopling ini. Mah. emang kalau masalah tendangan per kopling kayak sini enak sih, galak tendangannya. Cuma keras anjir. Jadinya ya, ini harus pakai peringan. Ini peringan kopling. BR aja. Oke jadi sekarang hari ini kita mau ke NR naik natra NR kelembang ini udah jam 11 kayak jam 11nya jam 11nya jam 11 kenapa naki jam 11 biar jalannya agak sepi sedikit gitu. Soalnya, kalau masih di bawah jam 11, agak rame Masih lah jalan ini. Motor yang gak ada yang standar, anjir! Motor gua, dua atau dong doang yang standar. Ini mah udah bore up, stroke up, bukan 1.35 lagi. Nggak tahu berapa, 200 ini. Yang itu apalagi lagi? Udah bore up, tapi knalpotnya cuma standar bobok. Ini juga standar bobok. Jadi jangan lihat penampilannya yang standar. Motor udah bore up semua, anjir! ah lewat lewat jalur setiap Budi ah bener kan lewat terer kan Mau naik flyover loh merame gitu me ayam no, speeding speeding Jarang-jarang anjir gua NR. Sekali sebulan, sebulan sekali dua kali meran. Jarang pisan. Anak-anak mah yang lain pada NR tiap malam Sabtu teh. Gua doang yang mager. Ya sepi. Biasanya merame. Ya. MX lama, Juk. MX 135 yang lama. Yang pertama. Bukan yang new Udah stroke up itu jadi borat up sama stroke up. Kopran Joye emang tenaganya galak tuh motor. Cuma bawanya aja yang agak berat. Dengan anjing kop Prek Wilian, oh. perkoplinya buat pilih tengenain keras, keras, keras pakai peringan gitu nya, toh hanya satu jari itu bisa nya, gue patah jari engguk, udah dua jari any. dua jari mah enggak kagok Munwilima, kagok tenang sih, tak kayak kaku gitu, ya enggak tahu, kaku apa apa sih artinya kagok tina harus pakai peringan kopling biar enak kalau willy pakai willy keras bisa nciu tuh kalau enam kan anjir pakai enam tadi aja willy dua tak dua jari kaku aja kayak lepas harus satu jari enaknya man. cuma koplingnya kayak batu aja koplingnya keras kayak batu tuh besok beli peringan kopling biar enak ngoplingnya eh, malah ngambil kanan cu sepi mau langsung naik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 bukan next super motor Anak ya. WR Bandung kayak. Jadi gitu, yang WR gua standarin. Kalau speeding-speeding gua pakai yang ini yang 250 aja Baterai masih aman. Masih warna hijau. Warna kuning Jalannya rusak kayak gini. Oh, tetap gas. Oh, apa itu jalan rusak? Ini harus pakai lampu jauh aja. ada orang di belakang kan? Gak cok pakai pake supermoto tuh gitu ya. jalan runcak pun diterabas coba si anjing si Ridwan goblok oh. eh, si Ridwan bukan sih Dua masih lumayan. cowok mana, ketinggalan aja oh ada di depan Ngirilik, Nan. Ngirilik. Di dia ngena an. Di aing resep pisang kejunya ya. Di dia. Di teh mekoso. banyak yang bilang motor ini pelan 250 doang tapi larinya kayak 150 kata siapa anjing mana itu orang yang belum nyobain dia Kia 250 biarpun kayak gini dikira polan anjing didi tuh ngena pisang kejunya didi tuh ngena pisang kejunya murah deh makanya rame angin murah ngena makanya rame orang waktu itu kaditu, malam teh ini resleting aing rusak, cu <tuk> ugh, <tuk> <tuk> <tuk> Napas gus, habis motor aing tuh, langsung teng main kopling, naik di anjing <tuk> aji gigi lima, etanya gusmo, nah, aji ngerate, aji ngerente, ngerate, ngerate, ngerate, ngerate, masih gigi lima nusenya nu, nu, nu bereta ini ya. depan makobrimo masih speeding kok belum ayo gus nandana ya. Ay, ini ya. gus apal maun depan makobrimo plus speeding anjing ya. di sisi sian si baliknya teh di dicegat aja ya. motor kurang tinggi aja ya. mau gue tinggi lagi sok belakangnya juga terlalu empuk tuh Terus dikerasin sok belakangnya, biar enak kalau buat nikung-nikung. Kalau depan mau udah lumayan sih, belakang doang yang terlalu empuk. Nah, tuh gini aja. Main langsung kita sebat dulu, sebat sambil pisang keju. Ayo, -ay -ay pisang keju tuh, ayo pisang keju itu tuh. Ah, satu. Satu tarik kayaknya itu tau nggak yang tadi kita kejar pertama hilang pada kemana? kemana? jatuh Haji jatuh nah, itu mana? Nah, no vario no vario honggwa eh? no orang di opi berhenti juga ya. pas karekin terlalu tegas, otak udah yeah. kena iya oh jatuh? di kolam itu sebelah yang belok kanan kan leda lurus kanan yang ada mobil langsung ngereme tadi ngehalangan belah itu jatuh wah oh. jatuh nge-make air-raking nah, oh nge-make air-raking? Kan ada air-raking nah ada air-raking nge-make kiri nge-make kiri apa vario? enggak tahu deh dua motornya kalau di Bandung tak hujan atau lembang jing Bandung ma beda alam aja balik kita guys ternyata hujan aja deras terasa i. guys baterai habis ternyata sip eh Calon-calon ceret ini, mah, Hih, di saat paling males sih kalau setelan udah ganteng kayak gini, tapi hujan-hujanan aja, motor cuk, motor basah lagi, emang bener pakai mobil. <tuh> Gak ya sih, ya, gue beli lampu tembak ini anjir 200.000 ribu No, hujan aja lampunya masih terang co, tuh, tuh warna putihnya Hujan ini padahal teh kondisi hujan, jalanan basah Yang di depan lampunya udah gak kelihatan keliatan Kurang seru cok turunnya hujan ah padahal kalau nggak hujan nih enak ini seru. Kalau kata gue mah, Lembang serunya tuh kalau pas turun, kalau pas naik kurang seru kata gue, lebih seru pas turun. Lebih apa ya? Lebih enak aja. Cuma ini dikarenakan hujan licin jadi, aduh kurang. Coba aja kalau nggak hujan enak ini wah. Sumpah ini lebih enak pas turun, timbang naik. Uh. Di sini mah baru grimis anjir. Itu baru grimis di sini mah. Di atas udah hujan deras. Memang beda alam, jauh susah. waduh, waduh, dingin, puluh eh, licin, licin Ya, baru gerimis di sini mah. Di atas udah hujan deras. Berarti dua aja hujannya mah dari atas turun ke bawah, ribu dua balik dua, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh Ih basah cok, ktm blue, oke okay, guys jadi mungkin untuk video hari ini cukup sampai di sini aja gue mau ktm blue beli rokok, eh beli rokok ngambil duit cok, tuh beli rokok maksudnya, oke okay. Ih basah kotor lagi anjir, oke, okay. jadi nanti ditunggu aja video-video selanjutnya, see you next video